Rodrigo takut ketemu Rudiger di Piala Dunia 2022. Bintang muda Brasil Rodrigo Goes tak ingin bertemu Antonio Rudiger di Piala Dunia 2022. Dia menyebut rekan setimnya di Real Madrid itu menakutkan. Rodrigo akan menjalani debut di Piala Dunia 2022. Dia dipanggil dalam daftar 26 pemain timnas Brasil yang berangkat ke Qatar. Pemanggilan Rodrigo bisa dibilang mengejutkan, mengingat dirinya baru punya tujuh caps di Brasil. Pemain 21 tahun itu total mengumpulkan 95 menit saja bersama Selecao. Performa Rodrigo goes di level klub yang mengantarkan dia ke Piala Dunia 2022. Dia menjadi bintang muda Real Madrid yang bersinar saat ini dan sudah mempersembahkan dua titel La Liga dan satu trofi Liga Champions. Rodrigo punya catatan apik 7 gol dan 5 asis dari 19 pertandingan Real Madrid musim ini. Pemain jualan Santos itu pun diharapkan menjadi darah segar lini serang Brasil di Piala Dunia 2022. Rodrigo antusias menatap Piala Dunia pertama dalam karirnya. Dia meyakini Brasil punya kesempatan besar membawa pulang trofi jawara untuk yang keenam kalinya tahun ini. Di satu sisi, Rodrigo tetap mewaspadai tim-tim lain yang berpotensi menjadi penghalang mimpi Brazil. Dia terutama menyoroti kekuatan timnas Jerman. Dalam wawancara dengan Marka, Rodrigo mengaku khawatir apabila Brasil bertemu Jerman. The National Mannschaft diakuinya punya pemain tangguh dalam diri Antonio Rudiger yang notabene rekan setimnya di Real Madrid. Mereka semua bagus, tetapi jika saya harus memilih, saya akan menyingkirkan Rudiger bersama Jerman. Dia adalah orang yang sangat kuat, sangat sulit untuk dilewati sebagai striker," kata Rodrigo kepada Marka. Saya menyaksikan dia setiap hari dalam latihan dan percayalah, begitulah yang saya katakan kepada Anda. Menabrak Rudiger sama saja seperti menabrak pesawat, itu hal yang gila," tuturnya. Luka Modric masih gelandang terbaik dunia dia pakai gelandang terbaik dunia saat ini? Bagi selepen bilik legenda Kroasia, jawabannya adalah Luka Modric. Dalam pandangan pria yang kini menangani Watford di divisi Championship itu, belum ada gelandang lain yang melewati kehebatan Kapten Timnas Kroasia tersebut. Jika Anda bertanya kepada saya, Luka Modric adalah yang terbaik. Dia adalah yang terbaik lima tahun lalu, dua tahun lalu, dan sekarang pun dia masih yang terbaik. Dia bukanlah salah satu yang terbaik saat ini, dia itu yang terbaik. 11 ban bilik seperti dikutip footballfaster.com dari webport observer. X gelandang Kroasia itu menambahkan, tak ada yang bermain di tengah seperti Luka Modric. Tak satupun pemain Inggris bermain seperti Luka Modric, tidak ada. Apalagi komentar baru yang saya bisa katakan soal Luka, saya mungkin orang yang paling sering bicara soal Luka. Saya sudah tahu sejak dia di timnas U21 Kroasia, dia salah satu gelandang terbaik yang pernah ada, dia berada di kategori itu. Dia ada di sana bersama pemain-pemain seperti Zin dan pemain-pemain Top. Luka punya pola pikir dan karakter bahwa dia senang bermain sepak bola. Beberapa hari lalu, dia main 90 menit saat Real Madrid melawan Kadis. Dia tak pernah ingin melewatkan satu pertandingan pun karena Piala Dunia segera dijelang, kata Billy Hazard. Masih belum mau tinggalkan Real Madrid. Penyerang Real Madrid, Eden Hazard, masih belum mau meninggalkan Santiago Bernabeu. Ia menegaskan bahwa ingin bertahan dan memperjuangkan tempatnya. Hazard tak menampik bahwa tak tampil reguler sangat menyulitkannya. Kendati demikian, hal tersebut tak menghalangi pemain 31 tahun itu untuk masuk timnas Belgia. Saya tak mau meninggalkan Real Madrid. Mungkin situasi saya akan berubah setelah Piala Dunia, tapi ketika Anda tak bermain itu sulit, kata Hazard. Saya ingin bermain, tapi ini adalah keputusan manajer. Saya menerimanya, tapi saya ingin menunjukkan kepadanya bahwa saya layak bermain lebih sering. Jelasnya. Hazard kesulitan menembus tim utama Madrid musim ini. Ia hanya tampil 6 kali di semua kompetisi karena kalah bersaing dengan Vinicius Junior, Rodri Gogos, hingga Federico Valverde. AC Milan dan Real Madrid adu sikut memperebutkan Brahim Diaz. Melihat performa apik Brahim Dias selama dipinjamkan ke AC Milan, Real Madrid tampaknya ingin mempertahankan sang gelandang setelah masa peminjamannya di San Siro selesai pada akhir musim ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut awalnya dipinjam oleh Milan selama satu musim pada 2020-2021. Namun, Rossoneri kemudian memperpanjang masa pinjamannya untuk dua musim berikutnya dengan memasukkan klausul pembelian dalam kontraknya. Namun, dilansir dari Semper Milan, Los Blancos tertarik untuk membawa Diaz kembali ke Santiago Bernabeu di musim panas, meski Rossoneri juga akan berusaha untuk mempertahankannya. Milan jelas berharap pemain internasional Spanyol tersebut akan tetap berada di San Siro, mengingat Diaz adalah salah satu pemain penting dalam perjalanan mereka merengkus Kedeto Serie A musim lalu. Sementara Rossoneri memiliki opsi pembelian sebesar 22 juta euro di akhir masa pinjaman dan tampaknya mereka berniat mengaktifkan itu. Madrid juga memiliki klausul pembelian kembali sebesar 27 juta euro dan akan menarik pelatuknya jika memang diperlukan. Oleh sebab itu, Milan sepertinya harus waspada mengingat Dias adalah bermain untuk Madrid. Manajer Stefano Pioli pun akan mengalami kerugian jika gagal mempertahankan sang gelandang di Italia. Namun, Rossoneri memiliki harapan untuk mempermanenkan Dias, andai Eden Hazard dan Marco Asensio tetap bertahan di Santiago Bernabeu. Jika Asensio dan Hazard tidak angkat kaki dari Madrid di musim panas tahun depan, maka Diaz bisa saja tetap bertahan di Milan demi menit bermain yang lebih reguler. Di musim ini, Diaz tetap menjadi andalan bagi Piolo dengan ia telah tampil dalam 17 pertandingan di berbagai ajang, mencatatkan 4 gol dan satu assist.